Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di F2T channel Apa kabar teman-teman semuanya Semoga dalam keadaan baik-baik saja Nah di video saya sebelumnya Saya pernah membahas mengenai Tata cara mengklaim uang luka wafat atau UDW Bagi pensiunan yang telah wafat. Nah pada eh, karena banyaknya pertanyaan Yang mungkin seputaran mengenai pensiunan Nah mungkin bagi teman-teman yang memiliki orang tua pensiun Kemudian eh, wafat Nah bagaimana cara mengklaim eh, pensiunan atau uang duka wafat Kemudian laporan ke bank dan lain sebagainya Teman-teman bisa menyaksikan kembali ulasan singkat mengenai tata cara klaim di video saya sebelumnya Nah pada video kali ini saya ingin mengulas mengenai Uh, perbedaan perbedaan antara pensiunan sendiri maupun pensiunan janda nah teman-teman tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan teman-teman bagi yang baru bergabung saya ucapkan terima kasih telah menonton channel ini dan jangan lupa tekan like, comment, share and subscribe teman-teman karena teman-teman uh, akan mendapatkan notifikasi dari video-video saya se se uh, selanjutnya oke okay, teman-teman uh, untuk penjelasan lebih singkat langsung saja let's go nah teman-teman pertama-tama saya ingin uh, mengilustrasikan seperti begini uh, pensiunan atau ASN uh, pegawai negeri nah itu terbagi dua golongan nah, yaitu pensiunan sendiri dan pensiunan janda. Nah, pensiunan sendiri ini seandainya orang tua kita laki-laki yang laki-laki ya dia pegawai negeri, kemudian sang istri juga pegawai negeri. Nah, kedua-duanya sama-sama pegawai. Namun ada perbedaan gaji karena dilihat dari lamanya pekerja lamanya AS, ASN itu bekerja mengabdi kemudian golongan nah masing-masing eh, dari gaji itu dilihat dari eh, apakah sang suami misalkan golongannya lebih tinggi dibandingkan istri maka si suami itu eh, si suami itu menanggung istri nah artinya istri itu dalam uh, dalam arti kata dia bujang bujang nah artinya dia ditanggung oleh oleh suami nah, demikian sebaliknya jika istri golongannya lebih tinggi dan gajinya lebih tinggi daripada suami maka uh, si istri menanggung suami dan anak-anak tergantung jika jika kondisinya dia memiliki anak berapa pun usianya itu masuk ke dalam daftar gaji Nah, itu kondisi satu uh, pegawai yang aktif Kemudian uh, di saat tertentu uh, pensiunan itu, uh, maksudnya pegawai itu memasuki masa pensiun Pada saat masa pensiun Si laki-laki, uh, orang tua laki-laki pensiun Kemudian istri juga pensiun Ini kita cerita yang ini ya yang sama-sama pegawai Kemudian yang sama-sama pe pegawai juga pensiun Kondisinya juga sama Dia, eh, si laki-laki Mengkaper eh, me Si laki-lakinya Si laki-lakinya itu eh, Yang laki-lakinya itu eh, Menanggung istri Nah Tiba-tiba Tiba-tiba uh, musibah terjadi, sisi si orang tua laki-laki meninggal. Misalkan, nah, oleh karena laki-laki ini, uh, orang tua laki-laki ini gajinya lebih tinggi, maka uh, hak waris dari gajinya selama dia bekerja itu jatuhnya ke istri. Nah, itulah disebut dengan pensiun janda, meskipun uh, yang... Orang tuanya perempuan itu masih bekerja Nah itu namanya pensiun janda nah, Karena Dia mendapatkan hak waris dari suami Nah sebaliknya Teman-teman Jika si suami ini ditanggung sama istri Karena gajinya lebih rendah Dibandingkan istri Nah kemudian Si suami meninggal Maka Eh atau eh, sebaliknya Jika istrinya meninggal atau wafat maka yang diwariskan dari gajinya istri adalah didapatkan dari istri untuk suami. Itu dinamakan pensiun duda. Nah itu perbedaan. Nah dari dua perbedaan ini teman-teman bisa uh, mengetahui apa yang masuk dengan apa pensiun sendiri dan pensiun janda serta pensiun duda. Nah teman-teman. intinya teman-teman pada saat uh, terjadinya musibah itu teman-teman jika terjadinya musibah seperti itu maka yang harus dilakukan oleh uh, ahli waris atau keluarganya yang sedang ditimpa musibah itu melapor ke pihak taspen atau dalam hal ini pihak bank juga yang berhubungan dengan penggajian itu secepatnya melapor untuk mendapatkan Uh, pensiunan lanjutan. Nah, adapun nanti saya akan jelaskan mengenai pensiunan yatim piatu. Apa itu pensiunan yatim piatu? Nah, pensiunan yatim piatu adalah pada saat uh, orang tuanya itu wafat, keduanya kemudian anaknya itu masih dalam masa tanggungan, alias di bawah dari usia 17 tahun ke bawah. Nah, orang tuanya pegawai kemudian wafat dua-duanya, itu jatuhnya ke pensiunan yatim piatu oke, okay? nah uh, pensiunan yatim piatu ini akan didapatkan uh, jika uh, ahli waris ini sudah melapor dulu ke TASPEN sehingga uh, nantinya si anak ini akan mendapatkan tanggungan dari hasil uh, Hasil dari pekerjaan dari pensiunan, oke okay, teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ulasan singkat mengenai bench perbedaan antara pensiunan, pensiunan janda, pensiunan sendiri, pensiunan duda, maupun pensiunan yatim piatu. Nah, empat pensiunan ini nantinya uh, akan dilalui oleh uh, para pensiunan. Oke, okay, terima kasih. Semoga pensiunan-pensiunan ini terus produktif dan selalu um, memberikan yang terbaik dan teman-teman di sini uh, semoga ulasan singkat ini bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh